Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Beni Yulianto saya selaku kepala kompetensi keahlian jurusan teknik pemesinan di SMKN Umar Kudus pertama saya ucapkan terima kasih pada siswa-siswa eh, yang telah nonton di channel ini atau peserta didik baru saya ucapkan selamat karena kalian adalah peserta yang terpilih di jurusan teknik pemesinan SMKNU Marif Kudus. karena banyak beberapa siswa yang mau kepengen belajar di sini tetapi belum keterima jadi berbahagialah kalian dan saya ucapkan sekali lagi selamat karena berada di jurusan teknik pemesinan Apa itu di jurusan teknik pemesinan? E, itu jurusan yang nantinya adalah bergerak di bidang manufaktur salah satunya adalah e, di industri-industri manufaktur seperti proses-proses pekerjaan yaitu proses pekerjaan menggunakan logam atau biasanya adalah teknik pemesinan orang mengenal adalah di indukannya adalah teknik mesin apa sih yang namanya teknik mesin itu teknik itu adalah supaya upaya upaya untuk membuat sesuatu karya ataupun membuat suatu alat. Nah mesin sendiri, mesin adalah alat yang digunakan untuk membantu kebutuhan manusia. Jadi kalau kalian belajar di teknik pemesinan kalian harus tahu dulu, oh teknik mesin itu apa? Jadi latar belakangnya teknik mesin adalah uh, upaya atau teknik yang digunakan untuk membuat suatu alat yang membantu pekerjaan manusia. Nah tujuan dari teknik pemesinan karena kebetulan kalian sudah bergabung di SMK Ma'arif Udus salah satunya adalah di Jurusan Teknik Pemesinan kamu nanti akan eh, tujuan yang pertama adalah tujuan di Jurusan Teknik Pemesinan yang pertama adalah membentuk kamu sebagai eh, industriawan yang mempunyai karakter ahli sunnah wal jamaah nah khususnya adalah kalian di bidang teknik pemesinan atau di bidang manufaktur harapannya untuk produk-produk kreatif nanti adalah bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dan e, mampu syukur-syukur bisa produk tersebut adalah bisa diproduk massal dan bisa dijual kepada masyarakat luas. Terus yang selanjutnya tentang e, budaya jurusan. Jadi jurusan di Teknik pem Pemesinan nanti mungkin dalam segi penjadwalan dimulai dari segi penjadwalan mungkin kalian nanti akan beda dengan jurusan yang lain karena di jurusan Teknik Pemesinan menggunakan pola penjadwalan blok dengan metode pembelajaran yang disebut dengan menggunakan pola pembelajaran Teaching Factory apa yang dimaksud pola pembelajaran Teaching Factory adalah pola pembelajaran sama halnya seperti potret di industri dibawa ke sekolah contoh yang saya katakan di depan adalah tentang penjadwalan blog jadi kalian nanti akan belajar selama dua minggu full berada di bengkel dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah lima sore Nah itu sama persis dengan karyawan bahkan mungkin lebih Nah itu diharapkan kamu setelah eh, melaksanakan kegiatan atau pola penjadwalan blog kamu akan terbiasa dengan pola industri atau disebut dengan habit industri Dan ka kamu melihat di sekolah kenapa pak saya jalan saja harus berjalan di jalur hijau Nah itu salah satunya adalah konsep pembelajaran yang termasuk di dalam teaching factory Di industri nanti kamu jalan saja diatur Kamu harus lewat jalur hijau pada saat bekerja harus berada di depan mesin Pada saat bekerja harus di atas palet Dan yang terakhir adalah membawa pola-pola pelatihan yang ada di industri dibawa ke sekolah jadi job-job kamu nanti adalah pekerjaan yang kamu kerjakan itu bukan semata-mata hanya pekerjaan simulasi tapi itu sudah proses pekerjaan sesuai dengan di industri bahkan Pak Beni dan tim nanti akan membawa job dari industri kita bawa ke sekolah jika itu nanti kamu akan ada kerusakan atau apa harus bertanggung jawab dan job itu harus diterima pada atau di industri harus dengan sesuai dengan gambar nah, kegiatan seperti itu akan dilengkapi dengan pola-pola atau sistem pembelajaran yang ketat seperti di industri nanti kamu bagaimana cara menggunakan mesin bagaimana kamu mengatur putaran mesin bagaimana kamu memilih material bagaimana kamu bisa menghidupkan dan bisa merancang suatu mesin tanpa ada getaran, tanpa ada gerakan yang merugikan. Nah itu kamu akan terlatih mulai bagaimana kamu menggunakan mesin, terus kalau menggunakan mesin harus dengan SOP yang benar, harus memakai peralatan keselamatan kerja atau APD, seperti kacamata, seperti yang kedua adalah wear pack. mungkin harus wajib memakai safety shoes, atau sepatu keselamatan. Terus pada pola pembelajaran inilah yang nantinya bisa menjadi bekal kamu. Kamu semakin berkarakter, punya etos kerja. Dan kita disupport dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain tidak akan ada atau tidak menjumpai fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan Teknik Pemesinan di SMK yang lain. Nah, dengan modal fasilitas dan dengan pola pembelajaran Teaching Factory inilah yang nantinya akan mengantarkan kamu kepada uh, prospek lulusan. Jadi kamu itu setelah lulus, modal kamu apa? Kamu mempunyai skill, mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata atau beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan yang paling utama, kamu bisa diterima di industri. Karena apa? Pola pembelajarannya, kebiasaan kamu, terus etos kerja, attitude kamu, semuanya sudah connect dengan industri. Berarti sangat memungkinkan industri itu akan melirik kamu. Bahkan kita sudah banyak kerjasama dengan industri-industri uh, yang uh, ada di kudus maupun di luar kudus dan yang terakhir adalah mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan e, Jepang yang ada di Indonesia itu yang e, mungkin bisa saya sampaikan yang terakhir adalah e, tentang budaya jurusan yang lain jadi yang terakhir terkait dengan budaya jurusan kamu nanti akan eh, biasakanlah dengan pola-pola industri sehingga yang terakhir adalah kamu nanti akan diajari dengan bagaimana caranya bisa membuat suatu produk, mulai mendesain sampai merencanakan latar belakangnya apa terus yang terakhir adalah bagaimana cara menjual produk itu bisa sampai kepada konsumen nah dengan pola prinsip ekonomi, dari modal yang sangat kecil, dari raw material, menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan di depan. Bahwa tujuannya adalah membuat suatu mesin yang meringankan beban manusia atau bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam e, acara Hari ini, yang, uh, mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti pada saat ketemu dengan Pak Benny, boleh ditanyakan. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.